Sejarawan J.G. de Chas Paris dalam disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor pada 1950 berpendapat bahwa Borobudur adalah tempat pemujaan. Berdasarkan prasasti Karangtengah dan Kriter Pusan, Chas Paris memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram dari wangsa Shailendra, bernama Samaratungga, yang melakukan pembangunan sekitar tahun 824 Masehi. Bangunan raksasa itu baru dapat diselesaikan pada masa putrinya, Ratu Pramodawardani. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu setengah abad. Dalam prasasti Karangtengah disebutkan mengenai penganugerahan tanah Sima, tanah bebas pajak oleh cerika ulunan Pramodawardani untuk memelihara kamulan yang disebut Bumi Sampara. Istilah kamulan sendiri berasal dari kata mula yang berarti tempat asal muasal, bangunan suci untuk memuliakan leluhur